Tentunya dimana mana Bilar ini lagi kasih makanan rusak persahabat ya Baik hati dan tidak sombong selalu menjadi orang yang hamba Mudah-mudahan banyak orang yang mencintai, yang support, yang mendukung untuk idola kesayangan kita Kita lihat persahabat ya, unggahan ini diunggah atau di kembali oleh akun Leslie Bilar Tim ada kalimat caption yang dituliskan Bukan osos kalau nggak jail Sungguh membengekan lintar mau aja nih WKWK -WK katanya tuh persahabat ya <guluh> Emang kejailan Rizky Bilar ini selalu nular Mudah-mudahan saja bahagia selalu untuk idola kita Dan berikutnya persahabat ya Sebelumnya kita melihat kekiutan, keromantisan, keuan dari idola kita. Kakak Bilar lagi gendong tidak Lesti di tepi pantai ini, Masya Allah. Dan kita lihat, tentunya vitamin bahagia juga yang kita dapatkan. Duh, Masya Allah bangga persahabatnya, romantis sekali nih Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah luar biasa, semakin bahagia dan semakin bangga. Tentunya kita sebagai fans sejati dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif diberikan dari para fans Yakni dari akun Mesya Khairunisan Skor mengatakan Pantas banyak yang iri Kalian so sweet katanya tuh Masya Allah banget yang Mudah-mudahan mereka berdua selalu diberikan kesabaran Kekuatan Dan tentunya ketabahan untuk selalu Menjalani persampai ya, banyak sekali rintangan dalam kehidupan Apalagi banyak orang yang tidak menyukainya Tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk titolak kita Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Tentunya tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di siang jelang sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian selagi berkomentar Bang ucapkan terima kasih